Hai hai hai Harimau merupakan salah satu fauna karismatik yang dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia Namun sayangnya mereka menuai simpati dari banyak orang karena keberadaannya di alam liar Tengah terancam oleh hilangnya habitat hingga perdagangan liar Namun tahukah kalian sob jika bobot kucing besar ini bisa mencapai 300 kg loh Ya harimau terbesar diduduki jenis Siberia Harimau Siberia memiliki panjang hingga 4 meter dengan bobot 300 kg. Hal ini dikarenakan harimau Siberia tinggal di wilayah yang sangat dingin dan tubuhnya yang besar itu memungkinkannya untuk menyimpan panas dalam tubuh agar tetap stabil. Kebanyakan kucing pasti takut air, tapi tidak dengan kucing raksasa yang satu ini yang sangat suka sekali berenang. Harimau memang suka berendam untuk menurunkan suhu tubuh ketika cuaca sedang panas. Dan gak hanya itu, selain berendam, harimau juga dapat memburu makanan di dalam air karena harimau memiliki selapu di kakinya, sehingga mampu beradaptasi dengan gaya hidup semi-akuatik. Perilaku hewan buas memang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Seperti halnya dengan seekor harimau yang terperangkap di antara beberapa batu di sungai, di distrik Chandrapur Maharashtra telah mati akibat terluka. Hewan belang yang diduga mengalami cedera tulang belakang setelah melompat dari jembatan setinggi 35 kaki, ditemukan terdampar di antara bebatuan di sungai Sirna dekat desa Kunada yang terletak sekitar 27 km dari Chandrapur. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan kucing itu harus berakhir gagal ketika memasuki kandang yang ditempatkan di dekatnya. Selain cedera tulang belakang, harimau itu ternyata juga mengalami luka pada giginya saat mencoba menarik kandangnya. Kucing besar itu ditemukan mati di sungai pada kamis pagi, kata Kepala Konservator Hukum Lingkaran Chandrapur, S.V. Ramarao. Menurut warga setempat, sebelum harimau itu lompat dari jembatan, harimau itu ternyata telah membunuh seekor hewan liar dan beristirahat sebentar di jembatan sebelum melompat ke sungai dan berakhir terluka. Mendapat informasi tersebut, awalnya petugas kehutanan tiba di lokasi dan melakukan operasi penyelamatan. Namun sayangnya operasi tersebut dibatalkan pada Rabu Malam karena kurangnya pencahayaan. Tetapi ada beberapa personil hutan yang dikerahkan untuk mengawasi pergerakan harimau pada malam hari. Namun hewan itu tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan sama sekali. Pada pagi harinya, bangkai itu kemudian diambil dari air dan penyebab dari kematian harimau tersebut akan diketahui setelah otopsi.